Halo everyone, welcome back on channel Maxwatch with me, Tio. Well, kali ini gue akan mereview salah satu jam dari brand yang cukup. Bukan cukup ya, sangat best selling banget. Ini sebetulnya emang bukan model baru, tapi sebetulnya sampai sekarang masih banyak yang cari. Dan gue nggak tahu sih, kadang biasanya pemilik dari brand ini tiba-tiba mendiskontinu atau apa jadi ini aku mau review sama reminder buat kalian yang sekiranya lupa atau mungkin kelewat buat ngoleksi ini oke langsung aja ya check it out oke okay, ready ini dia satu brand yang tadi gomongin dari Seiko Well ini adalah Mungkin dari bentuknya kalian udah Ada yang punya Mungkin ada yang udah kenal banget Atau udah hafal banget ya Ini adalah Seiko Samurai Pandi Well Gue gak tahu ya Ini gue dulu uh, punya Kita punya stoknya sebetulnya Lumayan banyak And suddenly Goes on, goes on, goes on, goes on, and suddenly, poof, abis. Waktu abis, banyak banget yang cari, and then menghilang, karena mungkin Seiko udah ngeluarin yang lain-lain, and then dia muncul lagi. So, nggak apa-apa, aku reminder aja buat kalian ya. Kalau ini, udah ready lagi di kita, tapi dengan stok yang nggak terlalu banyak. Mungkin kalau untuk uh, spek, aku juga reminder buat kalian ya, kalau ini... Kalau Seiko, kalian pasti udah tahu ya, dia pakai in-house movement, dia automatic dengan kaliber 4R35, dan dia udah ada fitur hack and manual winding buat ngisi power reserve ya. Nah, kalau hack itu buat yang belum tahu, tuh kalau kalian di posisi setting Crownnya jarumnya akan berhenti mendekat, dan lagi-lagi ya, seperti yang di video lalu yang rekan gua udah kasih tahu cara setting jam otomatik harus searah ya jangan berlawanan arah well sekilas sih uh, sebetulnya Seiko Samurai padi ini enggak terlalu spesial banget ya karena ya cuman Pepsi terus dayalnya ada tekstur kayak wavy gitu sedikit dan ada tulisan padi tapi sebenarnya setelah gua amat-amatin sih, kalau kalian ngerti banget cara padu padannya, ini sebetulnya keren. Misalkan mungkin strapnya nggak harus pakai bracelet ini ya, kalian mungkin bisa ganti dengan crafter blue, rubber atau nato, nylon, leather, anything. Itu bakal jadi stunning banget. Dan kalau gue nggak salah ingat sih, ini lumnya ada dua warna, ada green sama blue. Biasanya kan saya itu umumnya green, tapi ini adalah ada yang bluenya kalau nggak salah. Untuk tepatnya yang mana yang warna bluenya gue udah nggak lupa ya, nanti mungkin ada shot, loom shot yang gue sertain ya di video ini buat kalian ya. Well, sebetulnya untuk diameter ya ini sebetulnya pas banget kurang lebih diameternya di 44 shape-nya sendiri agak eh, sedikit persegi ya kalau di pergelangan gue jujur gue agak kurang cocok jadi ini sebetulnya gue nggak begitu suka bukan karena ini nggak recommended karena secara personal ini nggak cocok di pergelangan gue yang lumayan kecil sih tapi ini keren gue bilang dan sebetulnya termasuk model yang punya history juga sih historinya memang enggak panjang tapi sebelumnya dulu Samurai pernah lahir di sekitar tahun 2004 dan diantaranya adalah titanium dan emang enggak lama dia langsung di discontinue and then banyak yang cari and then ternyata Seiko bikin reisunya dan salah satunya ada versi adiknya kalau untuk back case untuk diver Seiko kalian pasti udah tahu, dia nggak akan see through atau exhibition ya. Belakangnya tetap ada logo ombak, ciri khasnya Seiko. Terus di case-nya di sini ada look hole, jadi gampang banget buat kalian yang suka ganti-ganti sepatu atau strap ya. Hmm. Terus di sini karena ini jam diver jadi ada screw down crown, jadi kalau kalian habis setting jangan lupa dikunci. Karena kalau kalian main air, kalau ini nggak dikunci resiko kelalap semua ntar. <laughs> Power reserve-nya untuk kaliber ini 40 jam ya kurang lebih. Terus ada rotating bezelnya seperti biasa. Rotating bezelnya tetap 120 klik dan ini crisp banget untuk seiko. Dan padi itu ciri khasnya adalah warna merah dan biru atau Pepsi. Untuk rantainya tetap dengan ciri khas braceletnya Seiko Ada locknya yang ada tulisannya Seiko juga, grafiernya Seiko juga So buat kalian-kalian yang kemarin sempet uh, wishlist ini Mungkin kehabisan atau mungkin udah kelewat, udah lupa Aku reminder buat kalian, ini lagi tersedia kembali Tapi dengan stok yang nggak banyak So, stay tune, cek website kita aja Kalau yang mau berburu atau aplikasi kita Kalau emang udah ready dan emang nungguin Langsung klik belanja aja Oke okay. Oh ya, yeah, kalau kamu mau uh, selalu ikutin review-review Atau mungkin info terbaru dari kita Silahkan subscribe uh, channel kita Terus jangan lupa stay tune Always cek website kita Biasanya ada...